Novena penuh kuasa dalam keperluan mendesak Doa ini didaraskan di setiap jam dalam satu hari Selama 9 jam berturut-turut dalam satu hari Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus Amin Ya Yesus, Engkau bersabda, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka dengan perantaran Maria Bunda Tersuci, aku memanggil Engkau. Aku mencari, aku mengetuk, Aku memohon agar doaku dikabulkan. Ya Yesus, engkau bersabda, apa saja yang kau minta kepada Bapakku dalam namaku, ia akan memberikannya kepadamu. Dengan perantaraan Maria bundamu tersuci dengan rendah hati, dan sungguh-sungguh aku memohon kepada Bapamu, dalam namamu agar doaku dikabulkan Ya Yesus, engkau bersabda Langit dan bumi akan berlalu Tetapi sabdaku tidak akan berlalu Oleh karena itu, dengan perantara Maria bundamu tersuci Aku yakin bahwa permohonanku akan dikabulkan